Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya prasahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan pastinya vitamin-vitamin bahagia terbaru sore hari ini dari Leslar. Untuk mengawali perjumpaan kita ya ada sebaungan spesial nih vitamin bahagia lewat channel youtube-nya Lesty Channel yuk yang belum mampir silahkan mampir karena vitamin bahagia disungguhkan nih lewat channel Youtubenya Lesti ini kebahagiaan untuk kita semua persahabatan saat photoshoot Bunda Lesti Kejora ditemani oleh Abang Fatih BBL ini nemenin bunda kerja Masya Allah banget ya bodyguardnya ini adalah Abang L yang selalu setia menemani bunda kerja dimanapun bersahabat ya, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk Abang L berikutnya juga bersahabat ada unggahan spesial terbaru dari Om Izhar, ini baru saja mengunggah sebuah postingan, foto ini video call bareng Abang Fatih, aduh Masya Allah banget ya, akhirnya video call bareng dengan Om Izhar Masya Allah banget yang ya, Sudah lama nih gak ada kabar dari Om Izhar Akhirnya kita melihat Langsung diberikan kejutan bahagia Vitamin oleh Om Izhar Untuk warga Konoha Di postingan ini pun salpok Dengan kalimat caption yang dituliskan Oleh Om Izhar Eh, ada Abang Fatih Kata Abang Fatih, selamat menjalankan Ibadah puasa buat semuanya Masya Allah banget ya Selamat menjalankan ibadah puasa juga nih Untuk Abang Fatih ya, mudah-mudahan Menjadi kebanggaan orang tua Dan menjadi anak yang soleh Dan selanjutnya juga Persahabat vitamin bahagia kita dapatkan Dari Bang Boril, kita lihat Di IGS pribadinya Baru saja memposting video bareng BBL wah wow, BBL digendong oleh Om Boril nih Kesayangan Uwa ini Momoi Katanya tuh, Masya Allah banget ya Kita bahagia akhirnya vitamin bermunculan Ngaburit bareng Abang L Masya Allah banget ya, Abang L lagi ngemul bareng Bunda Lesti Kita bahagia sekali, mudah-mudahan kita mendapatkan sidukan vitamin terbaru berikutnya Tetap stay tune dan patengin channel ini terus bersahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.